masa kayak udah mau udah mau head tau nggak tinggal nunggu keluaran mudah-mudahan keluaran ntar malam ya jangan pas ntar sore mendekati buka uh, uh, uh, uh, uh. Oh. guys nggak nggak lagi mau nerima ah ini dong nomuqio pasti ibu dewi open. lampung halo Yuka. ini ini, ini ya, di Oh iya Kalian tau gak sih damar Hai nih Oh saran Kalian tau gak sih aku tuh ngerasa kayak udah mau udah mau head tau gak Tinggal nunggu keluaran mudah-mudahan keluaran ntar malam ya jangan pas ntar sore mendekati buka huh, huh, huh, huh, huh, huh, huh, huh. guys kalau catch enggak tula. enggak lagi mau menerima ah, PKK, ini Yong, namu kio pastu ibu kita. Dewi opos. Lampung Halo ini, ini, Yang Oh tinggi. iya kalian tau nggak sih damar Hai nih Oh saran kalian tau sih aku tuh ngerasa kayak udah mau udah mau head tau nggak oh. tinggal nunggu keluaran mudah-mudahan keluaran entar malam ya jangan pas ntar sore mendekati buka oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ah. guys nggak nggak lagi mau nerima apa ah, guys ah ini yang no queue pasti ibu Dewi popos. Lampung halo ini -ini ya, di, yang oh iya kalian tau gak sih damar hai Nih, oh sarane kalian tau gak sih aku tuh ngerasa kayak udah mau udah mau head tau gak tinggal nunggu keluarnya mudah-mudahan keluarnya ntar malam ya jangan pas ntar sore mendekati buka hmm. Hmm. Guys, gak lagi mau nerima menerima guys. Ah, peta ini peta yang namu kio Pasti ibu, Kipopos Dewi, opas. Lampung, Halo Ininya, adik, yang Oh, kiri. iya Kalian tau gak sih Damar, Hai Nih, oh Sarane Kalian tau gak sih, aku tuh ngerasa kayak udah mau udah mau hetong tau gak? tinggal nunggu keluaran mudah-mudahan keluaran ntar malam ya jangan pas ntar sore mendekati buka uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ah. guys nggak nggak the... lagi mau nerima ah, ini, ini, ini ya nomuqio pastu ibu dewi lampung halo oh iya.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 Guys. Enggak nggak lagi mau nerima Papa ah, ini guys. Ibu Dewi Lampung, ini -ini, di Oh iya. Yeah. kalian tuh Hai. Nih, oh. kalian sih? aku tuh merasa kayak udah mau udah mau head tuh nggak tinggal nunggu keluaran mudah-mudahan keluaran entar malam ya jangan pas ntar sore mendekati buka uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ah. guys nggak nggak lagi mau nerima ah, ini dong no Dewi Lampung alo ya, oh di ya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 guys I will catch enggak tula. enggak lagi mau nerima Ah ini kaya. yang namu kiyo pasti ibu Dewi upers. Lampung Halo ini, ini, ini, yang Oh iya kalian tau nggak sih damar Hai nih Oh saya keren sih, aku tuh ngerasa kayak udah mau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 Guys. Aku will catch. Enggak enggak lagi mau nerima paket. Ah, ini dong, nomu kyo. Pasti ibu kipo. Dewi Lampung alo. Ya, oh iya. Yeah. Kalian tahu enggak sih Damar Hai? Nih, Oh Sarane. Kalian tahu enggak sih aku tuh ngerasa kayak udah mau udah mau head dong gak? tinggal nunggu keluaran mudah-mudahan keluaran ntar malem ya jangan pas ntar sore mendekati buka hehehe hehehe guys gak lagi mau nerima ah guys. ini yang namukio pastu ibu Dewi up up Lampung alo ya, oh yang di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 Guys, nggak lagi mau nerima menerima ah, KPK Ah, ini yang namu kiyo Terus tuh ibu, keep Dewi, up on Dewi, Lampung, us. halo Ininya, di, yang Oh di, iya di. Kalian tau nggak sih Damar, hai Nih, oh Sana